Deretan mobil-mobil kecil yang biasa disebut Kei car yang paling laris di Jepang. Kei car adalah mobil kecil asal negeri Sakura Ayuro, Jepang. Kategori Kei car dibuat oleh pemerintah Jepang pada tahun 1949 dan peraturannya telah direvisi beberapa kali sejak itu. Peraturan ini menentukan ukuran kendaraan maksimum dengan kapasitas mesin 660 cm3 dan output daya yang dibatasi, sehingga pemilik dapat menikmati manfaat pajak dan asuransi. Di sebagian besar daerah pedesaan mereka juga dibebaskan dari persyaratan pajak. K-Car telah menjadi sangat sukses di Jepang, yang merajai lebih dari sepertiga penjualan mobil baru domestik Jepang pada tahun 2016, meskipun turun dari pangsa pasar tahun 2013 yang menyentuh 40% penjualan, setelah pemerintah menaikkan pajak mobil 50% pada tahun 2014. Pada tahun 2018, Tujuh dari 10 model mobil terlaris di Jepang adalah Kei car, termasuk juga empat tipe teratas. Dari kebanyakan Kei car varian penumpang kebanyakan berbentuk kotak dan unik, yuk kita simak beberapa Kei car keren dari beberapa pabrikan. K-Car yang diproduksi oleh Honda khusus untuk pasar Jepang Bersama dengan Honda N1, ini adalah senjata utama Honda untuk kekar Penggunaan huruf N, dalam nama sebelumnya digunakan akhir 1960-an dan 1970-an untuk n 360 pada Juni tahun 2019, n telah menjadi mobil terlaris di Jepang selama 22 bulan berturut-turut. Bentuknya yang kotak membuat n ini cukup keren, dengan fitur SENSING terdiri dari Collision Mitigation Braking System. A false start prevention, pedestrian collision mitigation, tearing system, LED car departure notification system, traffic sign recognition, road departure mitigation system, lane keeping assist system, adaptive cruise control, false backward start prevention, auto high beam headlights. yang bahkan jarang ada di kelas hatchback Honda Indonesia. Dari segi mesin n dibekali mesin 660 cm3 i-VTEC bertransmisi CVT, keikar Honda N-Box ini dibanderol dengan harga 1,385,640 Yen atau sekitar 168 juta rupiah. Suzuki Special Gear ini merupakan generasi ketiga Suzuki Spacia yang beredar di pasar Jepang. Mobil ini tampil dengan desain kotak, mungil dan kompak, mengadopsi mobil bertipe SUV dan crossover dengan tambahan bumper gahar bin tebal ala crossover yang dipermanis dengan tambahan lampu kabut. Desain eksteriornya tidak jauh beda dengan keikar Jepang lainnya, bagian pintu samping terdapat sliding door untuk penumpang, kaca jendela besar di bagian belakang dan ruang bagasi lapang yang bisa ditambah kelegaannya saat kursi belakangnya dilipat. Di sektor mesin Suzuki Spacia Gear tersedia dalam varian Hybrid XZ dan XZ Turbo. Pada Suzuki Spacia Gear Hybrid XZ menggunakan mesin berkapasitas 660 cm3, 3 silinder yang mampu menghasilkan tenaga maksimal 52 PS dan torsi 60 Nm, sedangkan dalam varian Spacia Gear XZ Turbo menggunakan mesin turbocharger yang mampu menghasilkan daya maksimum 64 PS dan torsi 98 Nm. Jika mesin elektriknya digunakan maka akan memberikan tambahan power 3.1 PS dan torsi 50 Nm. Tak hanya Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia ternyata yang kembar, di Jepang keikar Mitsubishi Equagon juga memiliki kembaran yaitu Nissan Days. Nissan berbagi platform dengan Mitsubishi untuk menciptakan keikar yang cantik untuk bersaing dengan pabrikan lainnya, Nissan Days terbagi dalam dua tipe, yaitu Nissan Days tipe 10 dan Nissan Days tipe S, masing-masing memiliki pilihan varian penggerak dua roda atau dua WD, serta varian sistem penggerak 4 roda atau 4WD. Nissan sangat identik dengan grill V-SAPE, secara umum tampilan eksterior depan dari Nissan Days ini sangat keren belum lagi dengan adanya fitur yang tergolong lengkap, mulai dari built-in navigation system, cross traffic alert, hill start assist, Nissan ProPilot mobil bisa berjalan otomatis mirip cruise control, round view monitor system, adaptive LED headlight, dan lain-lain. Nissan Days dibekali mesin berkapasitas 659 cm3 yang mampu menghasilkan 51 DK pada putaran mesin 6400 revolusi per menit dengan torsi maksimal 60 Nm pada kisaran 3600 revolusi per menit dengan sistem transmisi CVT dan menyalurkan tenaganya ke dua buah roda depan atau keempat rodanya. Daihatsu Tanto memiliki dimensi panjang 3.395 mm, memlebar 1.475 mm, dan tinggi 1.755 mm. Ini memberikan handling yang baik untuk kekar, sehingga Tanto terasa lebih solid dan stabil dalam bermanuver di jalan perkotaan atau jalan sempit. Kei ini mempunyai berbagai fitur dengan platform terbaru DNGA, Daihatsu New Global Architecture, dan disematkan beragam fitur seperti Line Departure Alert, Auto High Beam, Pre-Collision Warning dan Braking, dan lain-lain. Pada dapur pacunya Daihatsu Tanto dibekali mesin berkapasitas 660 cm3 3 silinder turbo dengan transmisi CVT. adalah k -Car yang menurut kami sangat keren, Suzuki Hustler adalah k -Car berbaju off-road, lihat saja bagian depannya sekilas ada perkawinan antara Suzuki Jimny dan Mini Cooper tetapi dengan tampilan SUV bergaya off-road. Melihat interior, Suzuki Hustler menyediakan kabin luas dengan fitur-fitur yang mudah digunakan. Mobil ini memiliki kemampuan lebih dari sekedar k karena mobil ini bisa digunakan di jalanan off-road ini berkat ground clearance dan ban yang berukuran lebih besar dari k yang lainnya. Hasler memiliki mesin yang berkapasitas 658 cm3, menghasilkan tenaga maksimum 52 PS pada 6000 revolusi per menit. Torsi yang dihasilkan Suzuki Hasler ini mencapai 63 Nm pada 4000 RPM dipadukan dengan transmisi CVT berpengerak roda depan atau semua roda AWD. Bagi yang ingin meminangnya siapkan dana sekitar 1.487.160 yen, atau 191 jutaan untuk harga di Jepang tentunya.